tanda yang keempat kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam man yuridillahu bihi khairan yusip minhu barang siapa yang Allah ingin kebaikan buat dia Allah kasih musibah orang itu Allah kasih musibah kita kadang, -kadang kalau ngelihat orang kasih musibah oh ini dosanya banyak orang sakit-sakit itu -sakit banyak dosanya orang subhanallah itu tanda Allah ingin kebaikan buat orang itu Baik orang itu pelaku dosa Atau orang itu orang soleh Kalau orang itu pelaku dosa Musibah ini akan menghapuskan dosa-dosanya Musibah itu akan menghapuskan dosanya Musibah itu akan memperingatkan dia Dia jadi baik Jadi kembali kepada Allah Berapa banyak jemaah manusia yang sadar ketika berada di rumah sakit Ketika dia dengar azan, ya Allah, salat ya Allah. Kamu waktu sehat gak ke masjid? Ketika dia itu sekarang kok kepingin ke masjid, Ustaz. Berarti kan musibah itu tanda Allah ingin kebaikan waktu itu. Ketika anak kepalu di tempat yang apa likuiditas? Likuifasi, likuifaksi. Nah, itu berteman dengan seorang yang sepuh yang rumahnya tepat di depan tempat yang ambles itu dia cerita waktu kejadian itu Ustaz, Ana lagi sholat di masjid dengar suara menakutkan Ustaz. tanah itu tahu-tahu ambles Ana lari istri Ana teriak-teriak nangis anak-anak termasuk meninggal Anak tanya sama bapak itu Pak setelah kejadian ini Pak Bagaimana kondisi masjid rame Ust. rame tetangga masjid, masjid jadi ke masjid Ust. Masya Allah itu salah satu hikmah jadi tanda kalau antum dikasih penyakit ya kadangkala ya mungkin Bapak nggak bisa dibawa lagi Berasa ya, ana lihat, ana punya abah sendiri. Kalau bangun itu berat, sudah ya. Masya Allah, itu adalah tanda Allah ingin kebaikan buat kita, sehingga kita jadi mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi syaratnya harus menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara supaya kita menerima musibah yang menimpa kita ini? Menghitung masa sehat sama masa sakit itu ngantuk sekarang antum sakit baru berapa tahun kadangkala baru 2 tahun lupa 40 tahun hidup sehat ngeluh terus ya Allah sakit ini enam 60 tahun kakinya bisa dipakai enak makanya Nabi Ayub AS ada sebuah asar yang menceritakan ketika istrinya mengatakan kepada Nabi Ayub AS ya Ayub engkau nggak minta semua Allah supaya diangkat balakmu Nabi Ayub itu dikasih penyakit jamaah, bukan yang hanya menimbulkan rasa sakit di tubuhnya, tapi menyebabkan, menyebabkan orang lain itu jijik. Orang kalau dikasih penyakit kulit ya, aduh. Orang itu tidak mau mendekat, sampai ditinggalkan. Anak-anaknya meninggal dunia, hartanya habis. Istrinya itu maksa kepada suaminya supaya berdoa, dia kan Nabi. Mintalah sama Allah supaya diangkat balanya. Ditanya sama Nabi Ayub Berapa lama kita hidup Sehat, seneng Kata istrinya 70 tahun Siap Umur orang dulu panjang-panjang Terus berapa lama kita Kena bala ini Ada riwayat mengatakan 18 tahun Kata Nabi Ayub Aku akan berdoa kalau masa sakitku Sama dengan masa sehatku Baru aku akan berdoa Adik kita ini kurang bersyukur merasa seakan-akan sakit terus enggak kau seneng gitu tapi akhirnya Nabi Ayub berdoa ketika ada omongan penyakit Nabi Ayub itu karena dosa ini udah nggak bener gitu. itu setan sudah mulai mengombori sehingga risalah Nabi Ayub untuk berdakwah nggak bisa disampaikan karena orang akan mengklaim ini pelaku dosa gitu Nabi Ayub berdoa langsung Allah sembuhkan zaman. Allah keluarkan mata air Nabi Ayub mandi sembuh total Nabi Ayub berusaha. Artinya Allah kalau mau kasih kesembuhan sama kita itu bisa. Nabi kita Muhammad Sallallahu Bagaimana ketika beliau mau meninggal dunia? Apakah beliau dalam kondisi sehat ya tidur lalu meninggal dunia? Nabi Ali Sallallahu Wasallam itu 10 hari sakit parah. Bahkan sebagian sahabat Nabi ketika membesuk Rasul SAW itu, ketika megang selimutnya, panasnya itu di atas selimutnya. Sampai sahabat itu mengatakan, Ya Rasulullah, inna katu aku wa'kan syadidan. Sakitmu kok parah sekali. Wahai Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasul SAW? Naam. Ini u'aku wa'kar rajulain minku Sakitku ini sakitnya Dua orang di antara kalian Jadi bayangkan Bisa dibayangkan bagaimana panasnya orang Biasa Nabi itu dobel Kata sahabat Kenapa Rasul S.A.W Apakah karena engkau akan mendapatkan pahala dobel Nah lana lana Dilipat gandakan balanya kita Untuk dilipat gandakan pahalanya Makanya tanda Allah cinta sama hamba Allah kasih bala ba dalam 10 hari itu Nabi SAW pernah pingsan berulang kali beliau pernah bertanya asal lenas orang-orang sudah sholat belum Rasul -shol. mereka nunggu engkau kata Nabi kumpulkan air kata dia dari tujuh kendi beliau mau mandi setelah mandi beliau merasa seger beliau berdiri pingsan lagi sampai tiga kali bertanya asal lenas orang udah selesai, belum Rasulullah SAW mereka nunggu engkau Nabi udah enggak kuat Abu Bakar suruh Abu Bakar sholat jadi Imam aku sudah enggak kuat jadi parah sekali sakitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi bahkan Rasul sallallahu alaihi mengatakan asyadun nasi balaan al-anbiya orang yang paling berat balanya itu para Nabi bukan perampok bukan koruptor bukan maling bukan Para nabi, kenapa jamaah? Karena Allah ingin memberikan balasan buat nabi itu yang tanpa hisab. Di surga, itu ada derajat buat orang-orang yang bersyukur, ada derajat buat orang-orang yang bersabar. Allah menggabungkan buat para nabi itu derajat sabar dan syukur. Nabi Sulaiman, nabi Sulaiman itu pernah dikasih balak kerajaannya hilang. Bayangkan istri-istrinya itu ya sudah bersama setan. Setan itu yang menguasai kerajaan Nabi Sulaiman. Pernah itu terjadi beberapa lama. Setan ini bisa melakukan segala-galanya cuma satu yang tidak bisa lakukan setan, tidak bisa menghubungi istri-istri Nabi Sulaiman. Itu berbulan-bulan jemaah ya, atau ber 40 hari atau lebih dari itu ceritanya dikasih balak akhirnya dikasih kerajaan yang tidak ada saingan kerajaan Nabi Sulaiman tapi dikasih bala Nabi Musa alaihissalam apakah dikasih balak sama Allah Azza wa bagaimana dia melarikan diri dari Fir'aun jadi penggambala kambing 10 tahun kemudian sampai ke Mesir lagi dikasih balak dalam dakwahnya terus seperti Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi Nabi Zakaria Nabi Zakaria ini Masya Allah Lihat balaknya Nabi Zakaria Bertahun-tahun gak punya anak Minta anak Dikasih anak Kasih anak namanya Yahya Nama Yahya ini nama pertama buat manusia di muka bumi ini. Namanya Nabi Yahya Apa yang terjadi? Allah kasih ujian buat Nabi Zakaria Nabi Zakaria melihat Kepala anaknya itu disembelih. Bapak melihat anak semata wayangnya itu tubuhnya tanpa kepala, kepalanya dihadiahkan kepada seorang pelacur. Nabi, makanya kita yang dapat bala ini hendaklah pertama bersabar, kalau bisa naik kepada ketikatan riba, kalau bisa naik lagi syukur. Kapan kita bisa bersyukur dengan bala yang kita terima? Tatkala kita memandang ke alam akhirat sana, pahala yang Allah sediakan buat orang-orang yang bersabar. Tatkala kita memandang hikmah dari penyakit ini, kita akan bersyukur. Tatkala kita melihat, ternyata ada orang yang lebih parah dari anak, sehingga tatkala kita melihat ada orang yang Allahu Akbar beranak kemarin ke rumah sakit itu masuk ke tempat orang-orang yang koma, rata-rata gara-gara tabrakan. Ada yang tempurung kepalanya harus dibuka, ya. Ada yang sampai ngorok macem-macem. Dia, -macem, ya Allah, ya, ketika itu kita merasa ternyata sakitku ini tidak seberapa. Oke, ingat, tanda orang yang diinginkan kebaikan buat dia adalah dikasih balak, dikasih musibah. Kalau orang dikasih balak sama Allah, kemudian dia tidak sadar tidak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang akan terjadi ada orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad s.a.w. tentang manusia yang berbuat dosa nikmat terus Allah kasihkan kepada dia kok gak dikasih balak gitu loh itu disebut istidraj kata Nabi Muhammad s.a.w. idha ra'ayta Allah yu'til abda ala ma yuhib fa'alam istidraj kalau kita melihat orang penipu ya perampok kok hidupnya nyaman gitu ya nggak dikasih balak maka ketahuilah itu istidroj lalu Nabi Muhammad saw membacakan firman Allah orang ini semua dikasih balak Firouz dikasih balak sama Allah balaknya begitu menakutkan itu air di semua negeri itu darah mau minum keluarnya darah tempat makan isinya kodok semuanya kemudian dikirim kepada mereka belalang bukan hanya memakan pertanian mereka daun pintu dimakan sama belalang. benar-benar dikasih bala akhirnya Fir'aun mengatakan kepada Musa ya Musa ulana Rabbah tahu mintakan sama Allah dibukakan bala ini kau dibukakan bala ini aku akan tobat aku akan kembali kepada Allah SWT. tapi ketika diangkat bala itu ternyata dia tetap dalam kemaksiatan Di situ Allah mengatakan Fala manasumadzikru bihi ketika orang-orang itu lupa sudah dikasih peringatan ya kasih peringatan ini dan itu tetap dia lupa apa yang akan terjadi Allah akan bukakan segala pintu kebaikan orang itu hidupnya semakin enak. Dalam kondisi berbuat dosa Semuanya jadi tambah nyaman buat dia Ketika dia sudah lagi bersenang-senang Dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia Akhazunahum baktah Di sini kami cabut nyawanya secara Tiba-tiba Masya Allah Kenapa? sini Dia ya terserah Nah Kalau lihat sih. ketika dia sudah lagi senang dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, akhirnya Allah cabut nyawanya secara tiba-tiba. Faizahum mublisun. Ketika itu mereka putus asa, nggak ada harapan untuk diampuni. Makanya anda berpikir kalau ada koruptor yang ditangkap KPK, kemudian masuk penjara, itu nikmat, karena di sana dia bisa tobat gitu masih ada kesempatan. Tapi kok ternyata dia nggak ada yang nangkep sampai mati dalam kondisi berbuat dosa, itu balak buat dia cama. Nggak sempat dia kembali kepada Allah Azza Wajalla. Kemudian diantara tanda kecintaan Allah kepada hambanya, ida arad bi ahli baitin khairan.